Ada vitamin yang kita dapatkan kali ini. Video BBL bersahabat ya, emang Abang L menjadi pusat perhatian banyak orang. BBL tentunya bersahabat ya, memang selalu menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Banyak orang-orang kepingin banget ya bahwa pulang Abang Fatih, Masya Allah, saking menggemaskan dan saking lucunya. Ini keren banget, bersahabat Masya Allah. Bunda Lesti aja disuruh bikin lagi sama Papa Billar. Ini bikin ngakak banget, Masya Allah Komentar pun di sini banyak diberikan Di antaranya persaba dari akun Instagram yana 01abiu underscore mengatakan Bes Abang mau digendong sama siapa aja Jadi Panda gak terlalu repot kalau diajak kemana-mana Masya Allah emang Abang Fatin aku yang pinter banget ya Diajak sama siapapun, gak pernah nangis, gak pernah rewel, tetap anteng, Masya Allah, keren banget ya BBL. Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin. Kemudian juga bersahabat, kita lihat ini ada potret ya, kebersamaan Leslar, bersama fans yang ada di sana, Masya Allah, tersias masyarakat. Banyak yang kepengen juga foto langsung dengan Leslar Idol kesayangan kita tetap sederhana Masya Allah Tanpa make up Mereka tetap bersahabat ya Masih ingin berfoto dengan salah satu penggemar Ini keren banget Masya Allah Semoga sehat selalu untuk Leslar Family Semoga selalu bahagia Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin kita simak juga persahabat ya kalimat komentar yang diberikan diantaranya dari akun Lies Amalia63 mengatakan Leslar apa adanya tidak perlu dandan rapi untuk foto ini yang membuat kita kagum dan bangga Dengan idola kesayangan kita Kemudian persahabat kita lihat juga di unggahan ayah kecewara Baru saja memposting foto bareng mamah Masya Allah saya selalu ya, untuk Mama Kejora, Ayah Kejora. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ini sosmed banget ya, Ayah. Dan tentunya kita lihat juga, Ayah Kejora memberikan love untuk Mama Kejora, Masya Allah. Dan langsung dikomentari oleh Irfan dengan mengatakan kalimat cie katanya itu, masyaallah sesuik so banget ya, pasangan fenomenal nih, ini melebihi dari Leslah, ini cute banget. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan dan keluarga besar, semoga selalu bahagia. Kemudian juga Persahabat mengenai haters dan Dijen yang selalu nyinyir kali ini Persahabat ya, Papa Bilar pun menjawab komentar. Yang ada di postingannya Rizky Bilar mengatakan Sambil ngetik nama akun haters tersebut Fakta yang mana Sudah vonis hakim Kalau ternyata nanti setelah kami ungkap Tidak ada banting-membanting -banting, Anda mau tanggung jawab Sama omongan anangga Hayalah Dibersahabat ditegaskan lagi Oleh Rizky Bilar Mengenai permasalahan Dalam rumah tangga kita hanya bisa mendoakan ya. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kebas kesabaran orang pasti ada batasnya. Jadi hati-hati untuk kalian yang selalu nyinyir, yang selalu saja memfitnah Lesti dan Rizky Bilar. Siap-siap aja persahabatnya, karena Papa Bi dan Bunda Lesti tidak hanya berdiam diri saja. Banyak timnya juga ya banyak orang-orang yang ada di dekatnya selalu memantau dengan apa yang kalian lakukan apalagi sampai menyakiti hati lesti dan rizky belar jadi hati-hati persahabat -hati mudah-mudahan kita semuanya sebagai fans sejati Lesnar tetap menjadi fans yang baik tetap mensuport dan mendukung karya-karya idola kita